Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik anak-anak, sebelum materi pelajaran ini kita mulai, ibu guru akan mengabsen siapa saja hari ini yang perlu, ya dan tidak hadir sekolah. Semua hadir? Hadir. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih banyak karena siswaku yang di kelas tempat ini semuanya kepada siswa Datang ke sekolah Terima kasih banyak nak Mudah-mudahan kedepannya Lebih ditingkatkan hidup kerajinannya ya Terutama juga Masalah kedisi kedisiplinan Ya anak-anak Coba ibu ya, guru mulia lihat bagaimana cara merampingkan pakayan Ya baik Pakayannya sudah dirapikan. Ya kita Baca dulu doa belajar di salah coba kita lanjutkan lagi, buat Thank mm -hmm. you. para akan langsung ya kita, kita solat, dan solat, kita akan menjadi dan pikiran kita bisa lebih terkonsentrasi dan derajat terhadap kita Ya, close. Coba tepuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adikku yang soleh dan soleha Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Tunggi Jidni Elman Fahman Kali ini kita akan mempelajari tentang pengalaman sholat di rumah dan di masjid Setelah mempelajari materi ini Diharapkan kalian mampu menceritakan pengalaman sholat kalian ketika di rumah dan di masjid Nah, sebelum dilanjutkan untuk mendukung channel ini Jangan lupa like dan subscribe ya Adik-adik, sekarang kakak mau tanya Bagaimana sholatmu? Ayo, ceritakan dan tuliskan pengalamanmu saat kamu sholat di rumah. Pengalaman yang dapat kamu ceritakan dan tuliskan itu berhubungan dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah kamu sudah rajin mengharapkan sholat? Yang kedua, apa saja yang bisa kamu berkali? Yang kediga, apakah kamu sholat tidak? Tahu tidak, tidak saja yang saya lihat. Yang kedua, kira-kira apa yang membuat kaksimu saat sholat iman dan si-si ya <tuk> tuhan apa lagi yang buat kamu besar tak sholat lima nah satu yang kamu bukan sampai itu dulu kamu sholat kamu juga melakukan sholat di masjid yang dia sholat di masjid allah memberikan kemana dia allah memberikan kemana nanti mana sholat malamnya kau salat itu allah akan nabi kau masuk yang tidak ada rumahnya kecuali rumahnya yang tanya seorang yang bersangkala beratan hatinya nah kita memahami bahwa orang yang hatinya selalu berpaut maka allah akan nabi kau masuk masjid yang seorang yang hatinya selalu berpaut dengan masjid hari sholat lima nah dari sini kita memahami orang yang hatinya soal di si sebanyak, 27 buah, si. nah, ya si, so -so -si, so -so. itu si jadi, di masjid, nah, tanya ayo dan masjid, dan ini, yang pertama, apa saja yang biasa kamu lakukan secara berjamaah dan secara sendirian, kemudian yang ketiga, kejadian apa yang membuat kamu senang saat sholat di masjid, dan yang keempat. Kejadian apa lagi yang membuat kamu berkesan saat sholat di masjid? Yuk tuliskan pengalamanmu, sampaikan kepada gurumu atau tuliskan sedikit di kolom komentar ya Alhamdulillah materinya sudah selesai Semoga sekarang kalian sudah mampu menceritakan pengalaman sholat di rumah dan di masjid ya Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Bilahi tawafiqwa hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, dengan selesainya kata dikatakan yang mengikuti tadi, maka Ibu Guru merangk, kita bentuk kelompok dulu. Bentuk kelompok? Bentuk kelompok? Ya, bentuk kelompok? Ya. Yeah. Islam yaitu adalah nomor 2. Nah, apa salat termasuk jadinya rukun Islam yang ke-2. Isilai waani wae 今のところはずっと <laughs> Sayidina Muhammad amma sallallahi taala sayidina аплодисменты